abang lanjut aja. Itu hanya itu kalau sekali-kali dong bawa ilmu ke sini. Mudahlah, emang enggak ada ilmu kita dari <tuk> situ Aku nyimak enak. Hayah itu bersama-sama, bukannya hayah itu hidup Im im im yang bersama-sama. Im itu dengan dengan hayah nah. adalah Nah. Im yang dengan Kalau with dengan kan... together itu beda. Yang saya mau bilang with dengan together itu beda. Karena with itu dengan kalau bersama-sama itu together. Ya kan? Nah, kalau ini harusnya dengan bukan bersama-sama tapi dengan. Nah, no dengan coba terjemahin nah, ke Inggris. It. Coba terjemahin ke Inggris. Uh. Inggris eh. coba, Ek. Eh. Kalau Inggris saya enggak bisa saya enggak bisa bahasa Inggris, gimana sih? Enggak, dilihat dulu di situ bapak ada kata tolong Ada ada to moto kok, tenang aja. Bang, bang moto aja Bang moto, besol bahasa ya. Inggris sama Bang Ya udah terjemahin dulu aja. Terjemahin aja. Pakai King James. Nah, Bereshit haya haddabar pada mulanya adalah Davar atau words perkataan, wadavar hayangimha ilohim dan perkataan adalah bersama dengan Tuhan yang itu, ya dan Tuhan adalah perkataan seperti itu. Gitu. Kopi gue udah habis, rokok udah habis. Artinya di sini, Arsina sini kata Allah ini, ya sumbernya nggak jelas dari mana ngambilnya ya. Ya, semoga aja pencerahan di sini ya bisa kita ambil hikmahnya semua. Aduh. Dan juga buat teman-teman Kristen di sini bisa mendapatkan manfaat ya untuk SAS juga Lentera kecil dan juga Mas Daniel. Di sini bukan untuk diskusi ngotot-ngototan, tetapi diskusi mencari kebenaran. Apapun yang di Share di sini itu berupa data yang akan kita nikmati, dan kita bisa ulang kok videonya ini, mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, kita kembalikan ke hati nurani kita masing-masing. Jangan sampai dari perdebatan ini kita jadi kontok-kontokan sampai ke darat. Tidak lagi? Ya, cukupkan sampai di sini, jangan sampai. Ya, ya. ya kita di sini sebenarnya kepingin, ya, saudara-saudara kita yang Kristen itu kembali kepada keimanannya. Sebenarnya, kami tidak tidak akan mati, dan kami justru melindungi teman-teman kami yang Kristen, izin, sajul, betul-betul kami lindungi itu, iya Pak Jul iya silakan. Nah, tadi Pak Sueb tadi kan, dia pinter tuh bahasa apa tadi Alkitab apa tadi itu bahasa Arab itu. Nah, kita belum berdasar, kita belum berdasar. Nah, Di situ keterangannya Allah bukan itu. Itu juga salah terjemah Pak tadi kalau dia bilang bahasa Arab, Arabnya juga salah. <laughs> nah, itu makanya tadi kan sudah konfirmasi kira -kira. awal bahasa Arab Kitab <laughs> <Bloss>, bahasa Arab <laughs> itu muncul tahun berapa kamu udah lihat sendiri tadi nah, kan? Nah Sari -sari jadi lagi. Kira -kira, nah, terjemahan diterjemahkan lagi diterjemahkan lagi gitu loh pokoknya Mas gitu loh Allah ya Allah Kira -kira. Teos bukan Allah Jadi ini Kira -kira. sudah apa mungkin belum dikatakan kesalahan yang sudah berkarat gitu ya Kira -kira. kesalahan yang sudah berkarat waktunya kita di sekarang ini Kira -kira. untuk ya berusaha lah, menyuarakan kebenaran kesalahan siapapun ini kesalahan internasional iya saya katakan Kira -kira. sudah berkarat ya waktunya ini masa kesalahan itu kita biarkan terus kalau bisa untuk lebih amannya lebih baik Babel itu kalau ingin buat Bible ya disertakan original textnya bersama terjemahannya jangan terjemahan jalan bebas supaya apa ada ada yang mengikat terjemahan itu seperti Al-Qur'an Pak gitu loh jangan terjemahan jalan sendiri Ayuh. tidak ada yang ngikat tidak ada yang ngikat Pak gitu lah, Pak ya semoga saja diskusi ini ya didengarkan oleh orang-orang yang berkepentingan terutama dari kekristenan kita bolehlah berlelah sekarang ini untuk apa sih untuk anak cucu kita Ya karena ini kalau nggak kita selesaikan, ini sebagai api dalam sekam, sekam loh ini. Bisa-bisa seperti bom waktu. Karena apa? Semakin ke depan, dunia internet semakin terbuka. Nah kalau sudah terbuka ini, nah kalau ini permasalahan yang kayak begini sangat fundamental, kita nggak selesaikan, apa jadinya anak cucu kita ke depan? Bisa itu perang itu bisa. Bunuh-bunuhan bisa. Itu karena agama. Ya makanya dari ini kita berdiskusi di sini hasilnya itu Bagaimana kita nggak tahu ya, tapi kami di sini berusaha untuk anak cucu kita agar apa persatuan dan kesatuan Indonesia itu bisa rukun terus. Tidak sampai terjadi kontok-kontokan antara agama. Kembalilah kepada kita masing-masing. Itu poinnya di situ. Boleh kita di sini otot-otot adu data, data yang valid. Untuk apa? Bukan untuk kita lah, untuk kedepannya, untuk anak cucu kita loh itu. Kenapa? Anak cucu kita juga perlu asupan-asupan informasi yang benar. Apalagi zaman terbuka begini. Salah-salah nanti kita menerjemahkan, bakal akibatnya. Betul, baju Saya rasa kalau Lai jujur ya, saya rasa Kristen nggak berkurang kok. Kalau jujur menerjemahkan, nggak bakal berkurang kalau kalau menurut informasi saya. Wahandi, ya, ya. minimal keimanan lebih kuat lagi lah. Iya, betul. Iya Pak, Iya Pak. Yes, yes. Saya khawatirnya ada misalnya dari Arab bahwa Kitab Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, Allah lagi yang keluar nanti. Ya itu urusan dia lah. Kalau itu kita nggak oh, Silakan kita tunggu. Jabat bilang kita tunggu. Sembilan orang, jangan kan satu Arab? Sebentar. Kristen. Kami justru kita kalau hidup. ada Kristen Arab mau diskusi di sini kita layani berbahasa Arab bisa Pak? Udah udah pernah kok. Udah pernah kok diskusi? Pernah bukan, sudah, bukan. Misionaris yang jalan-jalan gitu. Yang hanya sama hukum itu, di Indonesia. Itu, Memang kenyataannya, kenyataannya fakta ya, fakta membuktikan bahwa negara kita Indonesia sebelum ada Indonesia akan dijajah oleh berbagai negara itu ya yang sebagian besar juga agamanya penjajah itu kan kita tahu ya Kristen. Nah mereka juga membawa misi kan, misi untuk me, katakanlah memurtadkan orang-orang yang ada di Indonesia. Dulu kan Indonesia bukan beragama Islam, campur-campur kan, ada yang Hindu, ada yang Buddha kan. Nah di sini terjadi infiltrasi, yang Kristen itu membawa uh, misinya di dibarengi dengan penjajahan. Nah di situ mulai terjadi infiltrasi-infiltrasi. Infiltrasi tetapi kita kembali kepada aslinya. Kalau aslinya itu bahasa asli, pasti keikristenan itu. Ya, kembalilah kepada keimanan masing-masing lah. Saya enggak mau mengatakan salah bahasa asli terus Kristen itu jadi jadi buyar, saya gak nah, mau enggak mau mengatakan begitu. Itu soalnya saya malah bersemangat Saya paling kalau kembali jati dirinya nambah kok itu, Pak. Jadi saya beri motivasi enak, kok Enak, diskusinya enak diskusinya enak. Enak diskusinya enak, enak banget kayak kembali ke bahasa aslinya. Kayak Buddha, Hindu itu punya jati diri loh, Pak. Mana mau berdebat gitu, loh. Kamu enggak mau nyampur gitu. Aman mereka itu. Enggak ada istilah-istilah agama lain dia dia pakai. Dia punya jati diri, Pak. Terus perlu diingat, ya, bagaimanapun agama Kristen disebarkan di Indonesia ya, itu melalui Dompleng lah, Dompleng ya, Dompleng di penjajahan. Itu itu fakta itu. Dan kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari kata-kata Abu -kata, Bakar. Oh, itu nyata itu. Dan setelah kita merdeka, umat muslim yang sudah jelas mayoritas ini, ya justru kami melindungi kalian. Sekarang masih banyak itu pejabat-pejabat yang beragama, Kristen juga banyak kami yang muslim, itu enjoy-enjoy aja kok. Selagi menerapkan aturan yang benar di Indonesia, kami enjoy-enjoy aja. Tapi kalau bersentuhan dengan keimanan, ya beda lagi caranya. Makanya itu, kembali ke bahasa aslinya, agar apa sih keimanan lebih kuat lagi, Gak campur adu begini, hmm. is, ikan Isa masih digantikan apa itu harusnya kenaikan Yesus Almasi atau apalah itu terus gereja gereja, gereja Isa, isa ya, itu digantilah, jangan menyaru-nyaru jangan menyaru-nyaru dan itu banyak kan bapak-bapak uh, gereja ataupun pendeta-pendeta yang menginjili, memerutatkan seseorang berusaha mempertemukan orang dengan kata-kata Isa, jalan, apa itu itulah jalan yang lurus, jalan yang lurus diartikan mengikuti Jalannya Yesus, suruh menyembah Yesus. Padahal itu mencoba dikata Al-Quran. Itu ada itu di Risululubis itu kan sering begitu. Tiap hari menyembuhkan orang, tiap hari menyembuhkan orang. Nah, itu enggak malu sampai ada orang di kebun sawit, di kebun singkong, orang jualan didatangi, dimurtadkan. Enggak tahu malu kok agama dijajakan kayak begitu. Agama itu disebarkan baik, bukan cara penipuan kayak begitu. Kenapa saya katakan penipuan? Ya karena memakai kata-kata Nabi kami, Nabi Isa. Dan memakai kata-kata jalan yang lurus. Nah itu kan, ya apa sih? enggak tau malu agama kok diobrol kayak begitu. Sebarkan agama dengan baik. karena apa di Keputusan uh, dua menteri kan dilarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah itu si Rizky Lubis dan kawan-kawan apalagi di channel Manubulu itu kan ya tiap hari membuat konten aneh-aneh lah, enggak edukatif. Sebenarnya yang dibohongi bukan kita loh sebenarnya itu. Yang dibohongi justru teman-teman yang Kristen dengan... Model kayak begitu seolah-olah tiap hari ada orang murtad tiap hari orang ada orang berkesaksian ketemu Yesus kan lucu. Enggak masuk akal. nggak <tuk> bisa <tuk> Iya, ketemu kenapa Yesus aja ngopi. Udah dulu. Saya ketawa kenapa lucu, Pak. <tuk> Dia ya, bukan. saya lucu aja. Jangan berarti kalau nggak ketemu Yesus enggak enggak murtad, kira-kira begitu kan. Iya, kayak begitu kan, kan aneh kan, Mas? Anu ya, <tuk> di jama di jama Yesus. Aneh-aneh -an, kita sering reaksi itu kok. Mana gitu loh uh, malam hari ketemu Yesus terus diajak ngopi Adalah ada loh ya diajak pak? ngopi ada <laughs> ada pak serius pak ada betul ada dibuatkan makanan pak Jul tiba-tiba ada makanan di meja meja game Mobile Legend ntar diajak Mabar uh, Mobile Legends sabar sabar ya? jangan jangan eh, jangan ditambah-tambah kalau gak ada eh. sorry kita apa tuh ngomongkan yang apa adanya ini kan bagi saya ini kan ya lucu dan membangunkan istilahnya eh, kalau boleh saya pakai istilahku Ya udahlah sebarkan agama dengan baik lah jangan pakai kata-kata uh, begitu. Ya menyebarkan agama ya melalui apa dakwah yang baik, bikin channel yang baik. Apa sih firman Tuhan yang bener itu di plus ya sebarkan di situ. Betul. Jangan membuat klik baik lah atau buat judul tanam-tanam yang aneh-aneh. Kami di C membuat judul yang biasa-biasa aja sesuai dengan konteks. Ini aja aku tulis apa judulnya nih? Diskusi lintas agama. Apa yang tertulis di Biblia sering dilanggar para domba. Artinya kan ya benar yang sudah diungkapkan di sini. Apa yang tertulis dilanggar. Yesus tidak makan babi, dilanggar teman-teman Kristen. Makan babi. Karena apa yang masuk dalam urut itu halal. Makanya kami perjuangkan di sini untuk mengingatkan saudara kita kembali kepada kurus, Yaitu kembali kepada ajaran Yesus yang benar. Kami nggak mengajak saudara-saudara. Ini untuk menyembah berhala, tidak Tapi sembahlah kepada Tuhannya Yesus Itulah yang benar ajarannya Yesus Karena Yesus itu menyembah Tuhan Tuhannya Yesus siapa? Ya, Tuhan. Tapi teman-teman Kristen malah menyembah Yesusnya, padahal Yesus punya Tuhan Nah Itu kan aneh bagi saya itu Kami ini Duh, iya. Allah, <laughs> Ya Kenapa Pak SIS ketawa? Jadi, kenapa Pak ketawa? Jadi dari tadi siang tuh saya dengar-dengar Diskusi kita ini bicaranya akal-akal, kalau saya pribadi, mm -mm. kalau kita bicara ketuhanan, bicara agama itu enggak pakai akal, masa oh, iya? si jadi, mm -hmm. kan kira-kira gitu. Tapi kan berakal Pak kita. Ya gini Mas, Mas S dulu waktu saya kecil itu kan juga orang tua saya, kakek buyut saya itu Islam, waktu saya lahir proyek ya diislamkan. Nah itu agama agama apa ya, agama nenek moyang saya. Tapi setelah saya dewasa, begini kan saya punya akal. Bisa membaca, bisa menulis, bisa browsing. Saya baca perbandingkan. Ah, masa sih agamaku paling bener. Saya baca dengan apa? Dengan kitabnya yang asli. bener enggak ini perkataan Ustadz saya itu. Saya baca betul-betul. Nah dari situ saya menyakini memang betul. Ya Saya juga mengharapkan teman-teman Kristen juga. Meskipun kalian dari keturunan Kristen, bacalah kitab kalian dengan baik. Agar menjadi Kristen yang baik. Bukan jadi Kristen yang polemik lah, seperti Kristen itu menghujat itu datang ke sini cuma isinya menghujat menghujat aja. No, kalau kami itu jahat umpamanya dikatakan itu kan kami sering dikatakan Islam itu begono begini. Lah kalau itu benar-benar kami berbuat begitu ya Katakanlah Islam teroris, Islam pembunuh. Apakah kalian di sini hidup nyaman? Tahu oh, buktinya teman-teman yang Kristen masih bisa beribadah dengan tenang kok. Ya meskipun ada sedikit-sedikit polemik Itu kan dalam dinamis keagamaan Ada gereja katanya ah, Begono begini dibongkar Dikatakan pemerintah Indonesia enggak ada Karena mayoritas Islam dan sebagainya Dibandingkan kami yang muslim hidup di negara Mayoritas non muslim Itu kami jauh lebih tersiksa Kami dibatasi Tapi di Indonesia ini tuh Luar biasa sekali ya kebebasan dalam beragama silakan memeluk agama masing-masing Tanpa menyinggung agama yang lain Dan sudah ada Keputusan tiga menteri jangan sebarkan agama kepada orang yang sudah beragama dengan cara apa TKR penyembuhan dengan cara apa pembagian duit dengan pamper-pamper dilarang itu tapi acap kali saya sering temukan dan sudah di di YouTube YouTube ini menyembuhkan orang ya eh, nggak tahu yang disembuhkan itu orang yang berjilbab yang jelas yang yang kalau kita lihat itu sebagai seorang muslim memberikan ceramah kepada orang muslim yang jualan supaya jualannya laku baca amsal sekian sekian sekian bukan hakeel ya nah itu kan ya, abur sih orang beragama kok diajari dengan kitabnya yang lain menyebarkan pamflet nah itu kan nggak boleh mas itu berarti diat, arti, diat, berarti teman -teman arti teman arti perlu ada persaingan itu pak kenapa lembaga dakwah juga harus kuat gitu kan artinya kan iya lembaga dakwah kan untuk ke dalam mas bukan untuk keluar tapi lembaga ke dakwah memagari ya itu ya ah, itulah ya. itu semuanya Sedang. kan ya kembali ke ini ya ke komunitas masing-masing. Iya. -masing. Tapi saya yakin kok di luar sana banyak Kristen-Kristen yang pikirannya itu open, yang enggak seperti kami perkirakan. Sembilan Masih dulu, banyak teman-teman yang berpikir secara tertutup. Izin dulu Pak, sebelum ditutup. Uh, Pak SS apakah Anda yakin nanti malam Bro dari bisa bawa data kalau Allah itu adalah gelar? Yakin kira-kira Pak SS Yakin. Saya enggak berani yakin dia yang punya data. <tuh> <tuh> <tuh> ini. Mantap. Pak nah ini makanya ya. Iya ya Makasih ya Pak ya oke okay. yeah. okay. ya teman-teman ya. terima kasih untuk kehadirannya. ini sudah jam 5 waktunya Zoom kita reset dan kita akan ketemu lagi beberapa detik atau beberapa menit ya sebelum saya reset, saya tutup dulu turunnya ini bentar-bentar ini SAS ini kok niru-niru nama saya maksudnya apa sih <laughs> tanyakan sendiri sama saya nah, ini ini perlu